Suara jernih diam-diam bergema dari panggung pertempuran saat tubuh liar Lin Langtian yang berjuang perlahan menjadi kaku pada saat ini. Ekspresi galak namun ketakutan masih tersisa di wajah Lin Langtian. Kombinasi kedua emosi ini tampak sangat menakutkan. Tangan Lin Dong meraih dengan kuat ke atas kepala Lin Langtian. Kepalanya sudah terbuka lebar. Darah segar bersama otaknya mengalir keluar. Menyebabkan dia tampak sangat berdarah. Ekspresi Lindong acuh tak acuh saat dia menatap Lin Langtian, yang dengan gigi menatap ke belakang sementara kekuatan kehidupan dengan cepat menghilang dari matanya. Lindong perlahan-lahan mengendurkan tangannya dan menghapus darah di bajunya. Lin Langtian sudah mati, saat ia menyaksikan kekuatan hidup dengan cepat menghilang dari tubuh ini. Lindong tahu bahwa dendamnya dengan orang ini, yang telah mengganggunya seperti hantu selama bertahun-tahun. Akhirnya berakhir. Ayah. Putramu telah membalaskan dendammu. Lindung mengangkat kepalanya dan menarik nafas dalam-dalam. Berapa tahun dia menunggu hari ini? Ini adalah hari di mana pemuda itu yang telah menjalani pelatihan yang melelahkan dan pahit. Menanti-nantikan. Bukan. Namun, saat ini dia bukan lagi pemuda yang lemah sejak saat itu. Pandangannya tentang dunia sekarang jauh melampaui batas kota King yang tunggal atau kekaisaran yang besar. Ayah, Ibu. Kamu berdua bisa hidup damai di Kekaisaran Yan Besar. Aku tidak akan membiarkan apapun mengganggu kalian berdua. Lin Dong tersenyum sedikit. Senyumnya hangat dan tidak lagi memiliki keganasan dari sebelumnya. Dia menundukkan kepalanya dan melihat mayat Lin Langtian yang sedingin es. Sebelum dia berbicara. Karena kita berasal dari klan yang sama. Aku akan meminta seseorang untuk membawa kamu kembali ke Kekaisaran Yan Besar. Namun sebelum ini... Aku akan menghabisi makhluk mengerikan itu di dalam tubuhmu. Sudut bibir Lindong sedikit melengkung. Tangannya dengan lembut menekan dahi Lin Langtian. Segera, pusaran hitam samar-samar muncul di telapak tangannya. Gelombang Devouring Power tiba-tiba menyerang ke tubuh Lin Langtian. Meskipun serangan sebelumnya benar-benar telah membunuh Lin Langtian, Lindong tidak lupa bahwa ada roh Yuan yang misterius di dalam tubuh mantan. Lin Langtian mungkin telah mati dari serangan sebelumnya tetapi Roh Yuan tidak akan sepenuhnya terhapus. Namun, mengingat karakter Lindong, dia jelas tidak akan meninggalkan masalah potensial seperti ini. devouring Power melonjak ke tubuh Lin Langtian. Segera, itu tersebar dan mencari Roh Yuan yang rusak tersembunyi di dalam. Mencoba bersembunyi, pencarian berlanjut sebentar. Hanya berakhir dengan sia-sia. Namun, Lin Dong tidak menyerah. Dia hanya mencibir dan terus meningkatkan upaya pencariannya. Setelah mencari dengan cermat selama beberapa menit, Lindong menemukan riak di dekat hati Lin Langtian. Sebuah pikiran segera terlintas di benaknya saat Devouring Power segera terbentuk menjadi jaring yang menyegel seluruh wilayah. Lindong, kita tidak punya dendam di antara kita. Kamu telah membunuh Lin Langtian. Mengapa kamu perlu memburu aku pada saat ini? Roh Yuan jelas menemukan segel Lindong. Yang pertama segera meraung marah. Maaf. Aku tidak suka meninggalkan masalah. Kamu telah membantu Lin Lang Tian selama bertahun-tahun dan telah membawa aku banyak masalah. Karena itu, aku tidak berencana untuk membiarkanmu pergi. Petik 2. Lin Dong tidak memberikan Roh Yuan kesempatan untuk berdebat dengan tawa lembut. Sebuah pikiran terlintas di benaknya ketika devoring power segera mendesing keluar. Berubah menjadi jaring besar yang ada di dada Lin Langtian. Tian. Sebelum membungkus cahaya emas yang berkelap-kelip, melalui umpan balik informasi dari devouring Power, Lindong bisa melihat sosok buram yang ada di dalam cahaya keemasan itu. Apakah ini roh Yuan? Lindong mengangkat alisnya, merasa sedikit ingin tahu. Ayuan Spirit adalah keberadaan misterius yang hanya ada setelah seseorang mengalami kesusahan tahap Nirvana ketujuh. Pada saat itu, bahkan jika tubuh fisik seseorang dihancurkan, Seseorang akan memiliki kesempatan untuk bangkit kembali selama Yuan spiritnya tidak dihancurkan. Orang itu tidak akan lagi seperti orang lain, di mana tidak akan ada peluang kebangkitan jika tubuh fisik seseorang dihancurkan. Selain itu, dikabarkan bahwa ketika seseorang mencapai tahap itu, seseorang bahkan bisa menggunakan roh Yuan dan mengambil kehidupan orang lain dari jarak puluhan ribu kilometer jauhnya. Itu sungguh ajaib. Kemampuan semacam itu jauh dari apa yang bisa dibayangkan oleh Lindung dan yang lainnya. Roh Yuan jelas tidak mau ditangkap setelah dibungkus oleh devouring Power. Dan dia segera mulai berjuang dengan liar. Namun, dia hanya Roh Yuan belaka yang telah kehilangan tubuh fisiknya. Tanpa dukungan. Tidak mungkin baginya untuk bersaing dengan Lindung. Menelan. Mata Lindung acuh tak acuh. Sebuah pikiran melintas di benaknya saat daya devouring meletus. Segera. Cahaya kemasan Roh Yuan meredup. Dia secara bertahap ditelan oleh Devoring Power. Ah, bukankah daya Devoring ini simbol leluhur yang memangsa? Kamu benar-benar memiliki simbol leluhur yang memangsa. Petik dua. Roh Yuan segera mengeluarkan pekikan tajam saat melihat adegan ini. Pekikannya mengandung kejutan yang tak tertandingi. Jelas, dia telah menemukan rahasia Lindung. Matamu cukup bagus. Mata Lindung mengeras. Segera setelah itu, dia tertawa kecil. Karena orang ini telah menyadari bahwa dia memiliki simbol leluhur yang memangsa. Itu adalah alasan yang lebih besar untuk tidak melepaskannya. Lindong, tolong jangan bunuh aku. Aku tahu banyak rahasia. Selama kamu mengizinkan aku untuk mengikuti kamu, kamu pasti akan mendapatkan banyak manfaat. Roh Yuan tampaknya telah merasakan niat membunuh Lindong dan buru-buru berbicara. Aku sudah punya saudara di sisiku yang lebih dari sepuluh ribu kali lebih bisa dipercaya daripada kamu. Aku takut tidak ada gunanya untuk orang sepertimu. Lindung berbicara sambil tersenyum lembut. Di depan matanya dengan cepat berubah dingin. Devoring power melonjak liar dan langsung melilit Yuan Spirit. Setelah itu, dia benar-benar ditelan di tengah gelombang demi gelombang tangisan yang tajam. Lindung menarik tangannya dari Dahilin Langtian. Sementara sinar cahaya hitam juga diam-diam mengalir ke ujung jarinya. Sepertinya ada sesuatu yang ekstra. Lindong mengamati daya devouring yang melonjak kembali ke tubuhnya. Tiba-tiba, dia menemukan sekelompok cahaya keemasan di dalamnya. Cahaya keemasan berisi perasaan Roh Yuan, namun itu tidak memiliki keinginan. Jelas bahwa kesadaran Roh Yuan sudah sepenuhnya dihilangkan olehnya. Yang tersisa hanyalah semacam kekuatan Roh Yuan. Lindung mempelajari bola cahaya emas Yuan Spirit. Untuk sesaat, dia tidak yakin apa yang harus dilakukan dengan itu. Setelah merenung sebentar, gelombang devouring power melilit dan dibawa ke dantiannya. Meskipun Lindung percaya bahwa kesadaran dalam roh Yuan ini telah dihapus olehnya, Lindung yang berhati-hati jelas tidak akan meninggalkan bahaya yang tersembunyi. Ketika selesai, Lindung akhirnya menarik pikirannya. Dia menepuk tangannya dan dengan lambaian lengan bajunya, mayat Lin Langtian disimpan di dalam tas kian kunnya. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan melihat sekelilingnya. Pada saat ini, dia akhirnya menemukan bahwa seluruh tempat itu sunyi. Banyak mata berisi rasa takut dan hormat saat mereka menatapnya. Jelas, mereka terguncang oleh kekejamannya. Lindung terlalu malas untuk mengatakan apapun ketika dia melihat ini. Orang-orang ini tidak mengerti dendam antara dia dan Lin Langtian. Dia tahu bahwa jika dia adalah orang yang dikalahkan kali ini, nasibnya mungkin akan lebih buruk daripada Lin Langtian. Mata Lindung memandang ke arah orang tua dari Sekte Dao. Setelah itu, dia tersenyum ke arah yang terakhir. Itu semua berkat pria tua ini bahwa ia mampu menyelesaikan ancaman terbesarnya. Lin Langtian Orang tua dari sekte Dao membelai janggutnya ketika dia melihat lindung melihat ke atas. Tindakan lindung tidak menyebabkan perasaan tidak enak. Dia juga bukan orang suci dan jelas menyadari betapa bodohnya memiliki hati yang berbelas kasih terhadap lawan seseorang. Liu Tong menatap lindung dalam-dalam sebelum melambaikan tangannya. Sebuah suara yang luas dan kuat bergema karena babak pertama pertempuran telah berakhir. Tidak perlu kata-kata yang tidak perlu. Biarkan babak kedua dimulai. Mata Lindong menyapu sekelilingnya. Babak pertama pertempuran peringkat emas Nirvana telah berakhir. Little Flame dan Little Martin telah maju seperti yang diharapkan. Satu-satunya hal yang mengejutkan Lindong adalah bahwa bahkan Suruo berhasil melewati. Namun, dari bagaimana dia terengah-engah, dia jelas telah mengalami pertempuran yang cukup sengit. Mata Lindong beralih dari Suro. Setelah itu, dia memandang Kintian yang telah mengamatinya. Wajah yang terakhir tidak lagi memiliki senyum dari sebelumnya. Sebaliknya, ada perasaan aneh di tempatnya. Matanya menyebabkan lindung sedikit mengernyit. Lawan dari babak kedua masih akan ditentukan dengan menggambar banyak seperti sebelumnya. Liu Tong melambaikan tangannya saat lingkaran cahaya sekali lagi muncul, sebelum meledak di udara. Namun, sama seperti lampu-lampu itu akan jatuh lagi. Murid-murid lindung tiba-tiba menyusut. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke arah tempat kosong di langit. Energi yang sangat aneh tiba-tiba meledak di tempat itu. Haha. Tidak perlu lagi ada pertempuran. Kami menjadi sedikit tidak sabar karena menunggu. Awan hitam yang tidak biasa merembes keluar dari kehampaan. Menutupi langit saat itu menyebar. Seseorang bisa secara samar melihat beberapa sosok manusia di dalam awan hitam. Siapa berani? Para ahli dari delapan sekte super mengalami perubahan ekspresi yang drastis pada saat ini. Mereka tiba-tiba berdiri dari kursi ringan mereka. Ekspresi mereka sangat keras ketika mereka melihat awan hitam. Ada juga keributan di puncak gunung. Kebanyakan orang terkejut ketika mereka melihat pemandangan ini. Jelas. Mereka tidak yakin dengan apa yang telah terjadi. Namun. Beberapa yang lebih tajam samar-samar bisa merasakan perasaan tidak menyenangkan. Formasi ini, ekspresi lindung perlahan menjadi suram. Matanya sedikit menyipit saat dia melihat awan hitam yang ada di langit. Sementara dia menghela napas dalam-dalam. Seperti yang diharapkan, orang-orang itu telah bergerak. Bersambung. Lanjut ke part berikutnya ya. Terima kasih yang sudah mengikuti ceritanya dari awal. Don't forget to subscribe and like.